serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi terbaru, kabar bahagia dan kabar baik dari Leslar tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar spesial bahagia nih persahabat ya. Ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan dan membanggakan sekali. Ini juga yang paling ditunggu dari warga Konoha nih persahabat ya. Kita lihat. Wow, semalam ternyata Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar ini kolaborasi bersama Putri Delina dan Rizwan. Putri dan Rizwan adalah anak dari Kang Sule nih persahabat. Ini luar biasa banget ya. Ternyata warga Konoha juga menunggu Kolaborasi ini semoga persahabat ya bisa hari ini di up mudah-mudahan kejutan bahagia selalu kita dapatkan dari bunda lesti dan papa bilar memang idola kesayangan kita ini juga ada capeknya persahabat terus berkarya terus memberikan kebahagiaan dan kejutan-kejutan baik untuk kita semuanya momen ini diunggah kembali oleh aku leslar Sik, persahabat ya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Wah, akhirnya collab juga. Mimin paling nunggu sih ini mah katanya tuh. Wow, harga Konoha ini menunggu kolaborasi antara Lesna bersama Putri dan Rizwan. Akhirnya bersahabatnya mereka collab juga. Dan kita lihat juga di tanggapan komentar. Banyak respon dan tentunya tanggapan yang positif diberikan. Dari Les Diana Lin mengatakan... Asli, gua juga nunggu Soalnya gemes amat Jan Kalau lewat FVV TikTok Suka dibikin aja gitu Tiap ngelucu wow, Masya Allah banget ya Ternyata banyak sekali yang menunggu Kolaborasi Leslar bersama Putri dan Rizwan Kita simak juga persahabat Di komentar berikutnya Dari akun Instagram Sunarsi MMG2 mengatakan, Masya Allah, ditunggu banget vlognya. tuh Terbukti banget ya, warga Konoha ini nggak sabar banget menyaksikan antara kolaborasi Leslar bersama anak dari Kansule. Berikutnya, persahabatnya kita lihat, ini mama spesial. Bunda Lesti dan Papa Bilar duet bareng. Wow, ini juga kejutan untuk kita semuanya. Karena Leslar, saat kolaborasi bersama Putri dan Rizwan, Lesti dan Bilar ini ada memenduet barang nih, nih Wow bakal pecah. pecah sih sih tentunya yang yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. kita Apalagi ya, ya Bilar suaranya suaranya lembut banget Ditambah Bunda Lesti suara yang sangat luar biasa Emang bersatu banget ya antara suara Papa Bilar dan Bunda Lesti Sehat-sehat ya untuk Lestlar Semoga selalu bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga bersama di komentar yang diberikan oleh sahabat Lestlar Salah satunya dari akun Ninik Anuskor Wahyuni 57 mengatakan perpaduan suara dede yang menggelegar dengan suara kakak yang lembut best tuh perpaduan persahabat antara suara pabil dan bunles <laughs> ini sih luar biasa banget ya kejutan dan ini adalah kebahagiaan yang kita dapatkan selanjutnya persahabat disimbang juga ini ada info penting untuk warga Konoha. kali ini info pentingnya langsung dari maribaya resort yang menginfokan bahwa baby l dan Bibi Gozel ini akan staycation ke Maribaya Glamping. Wow, ini juga kejutan yang akan kita dapatkan. Coba disimak persahabat ya jadi kalimat caption info yang dituliskan oleh Maribaya Resort. Yeay, Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Bibi El bersama Bibi Gozel akan staycation ke Maribaya Glamping. Dan Maribaya Resort loh, jadi bisa pantengin Instagram kita. Persahabat, jangan sampai lupa nih. Kalian harus pantengin Instagram Maribaya Resort Karena kejutan akan selalu kita dapatkan Dikabarkan Lesti, Rizky Bilar, BBL, dan Bibi Guzel akan staycation bersahabat ya Ini staycationnya ke Maribaya Gelemping dan Maribaya Resort Wow, ini kebahagiaan yang akan kita dapatkan Siap-siap aja kejutan Antara Baby L dan Baby Gozel Akan bersama-sama staycation Ke Maribaya Glamping dan Maribaya Resort Wow, jangan lupa bersahabat ya Tentu kita akan selalu mendapatkan full vitamin bahagia Karena ini juga yang paling ditunggu Baby Gozel bisa bersama dengan Baby L Berikutnya juga persahabat yang Perhatikan kita mendapatkan info juga bahwa nanti hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, dimulai pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Acara Telkomsel World 2022 akan digelar, akan disiarkan secara langsung di SCTV, YouTube Telkomsel dan Maxstream, serta video.com. Semoga, persahabat ya Bunda Lesti, ini mendapatkan piala penghargaan di Telkomsel World 2022. Tinggal dua hari lagi, bismillah, persahabat ya. Kita doakan yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan semoga amanah ya untuk SCTV. Kita tentunya sebagai fans sejati sudah berusaha. Semoga hasilnya juga memuaskan. Amin. Kemudian, disimak juga, persahabat, di unggahan Rajasi kemarin. Raja sini mengunggah sebuah postingan kalimat DM nih persahabat ya, yang diberikan oleh Les Lovers. Wow, luar biasa. Di sini DM-nya, di situ dikatakan, Minsei, titip salam ya ke Kak Bilar dan Dede, semoga sehat. Selalu langgeng dan usahanya semakin lancar Amin Ini doa dan sekaligus Nitip salam kepada Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini DM-nya langsung ke adminnya Raja <laughs> luar biasa banget ya Kesayangan kita semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan Mudah-mudahan tetap kompak untuk Lesti Lovers, lovers dan Lesti Lovers Tetap solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilar kita masih menunggu hidupan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana persahabat ya, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Dan semoga vlog antara kolaborasi Leslar bersama Putri dan Rizwan ini hari ini bisa di-up nih persahabat ya. Kita gak sabar banget menantikan kolaborasi yang bakal pecah.